oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Astro astrocomputer yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya <gaya> bagaimana kabar sobat semuanya baik baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya <gaya> dan oke okay, lanjut kita ke pembahasan video yaitu cara mengatasi keyboard yang tidak bisa mengetik ketika kita eh, di, di kotak pencarian ini kita tidak bisa ngetik teman teman di kotak pencarian terus kalau misalkan kita mau konekan wi-fi ya masukin password gitu sandi itu nggak bisa internetan juga ya nah contoh misalkan kita masukkan wi-fi nah ini ya aduh iya nah kita masukkan password nggak bisa teman-teman gitu, nggak bisa ngetik padahal keyboardnya normal gitu entah kenapa gitu jadi kayak gini ya Biasanya ini disebabkan karena Windows update yang tidak sempurna, teman-teman. Jadi untuk caranya sendiri bisa kita atasi dengan menghidupkan CTFmon pada sistem konfigurasi 32 ya. Nah, untuk caranya silakan simak ya. Pertama, teman-teman eh Ah, saya akan contohkan ya, tapi ini keyboard di di browser Google Chrome, misalkan fungsi normal, teman-teman semuanya fungsi ya. Jadi, tidak fungsinya jadi share box sama apa password. Ketika kita masukkan WiFi itu nggak bisa, tapi kalau di browser normal semuanya ya bisa ngetik. Nah, kita akan atasi ini untuk teman-teman yang sedang mengalami ini. Wah, cocok nih videonya ya, cocok banget. Pertama, teman-teman buka explorer ya. Buka Explorer. Di sini kan ada yang bisa ngetik, ada yang enggak ya. Tapi ini sama sekali kita tidak bisa ngetik apa-apa. Seperti ini ya. Waduh, gawat nih kalau nggak bisa ngetik ya. Nah. Dan solusinya kita akan cari manual saja. Pertama-tama, silahkan teman-teman buka Local Disk C. Buka ya, double klik saja Local Disk nya dan di sini teman-teman eh, pilih Windows folder Windows silahkan buka double klik lagi. Selanjutnya teman-teman scroll cari folder system 32. Nah mana? 88. Nah ini buka double klik lagi ya. Dan selanjutnya teman-teman scroll ke bawah cari tulisan CTF mon CTF mon Bukan temon ya, CTF mon. Bukan temon. Nah, cari C C C C. Nah, C C C, C, C, T, C T. CT CT. Mana lagi. Nah, eh. Eh, mana? Nah, CTF mon ya ketemu ini dia CTF mount ini ya yang bergambar ada pena gitu nih teman-teman harus klik kanan dulu dan send to send to desktop agar apa agar muncul di desktop ya karena apa ini ketika kita jalankan run administrator si keyboard fungsi lagi teman-teman tapi kalau misalkan laptopnya di restart keyboardnya nggak fungsi lagi jadikan kalau udah dikirim ke desktop tinggal double klik saja ya atau klik apa run administrator gitu nah ini kalau di restart kan kumat nih tinggal tinggal double klik saja jadi nanti apa akan fungsi lagi seperti itulah solusi sementaranya ya emang sih kalau misalkan di reset di install ulang itu bisa lagi cuma kan aplikasi-aplikasi gitu atau data nanti kan bisa hilang maka dari itu kita cari alternatif eh tanpa install ulang gitu untuk memfungsikan keyboard lagi seperti itu teman-teman. Padahal keyboard mah normal nggak rusak ya. Nah ini udah normal teman-teman, udah bisa ngetik gitu, udah bisa ngetik ya. Terus eh, di WP juga bisa gitu. Nah silakanlah teman-teman praktekkan sendirilah sesuai video ya. <tuh> Mungkin cukup sampai di sini saja, ya. Semoga bisa membantu. Semoga nah, bermanfaatlah videonya untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah seperti yang ada di video ini. Oke, okay, cukup sekian uh, untuk teman-teman yang sudah hadir dan menonton. Semoga selalu sehat dimanapun berada, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.